Halo guys, balik lagi di channelnya Alita Alsafea. Kali ini aku mau intip rumah komersil tipe 50/78 di Pesona Kaweripan 44 Dan rumah ini termasuk unik banget loh. Mau tahu kenapa? Karena rumah satu lantai ini terasa seperti rumah dua lantai. Oh iya guys, aku mau info poni Untuk harganya Cuman 400 jutaan aja Dan kebetulan Kita lagi ada promo nih Cuman 5 juta Udah all in loh Sampai terima kunci Biar kalian gak penasaran Yuk kita lihat aja rumahnya nah guys itu dia penampakan rumahnya maaf banget nih kita belum bisa masuk ke dalam karena emang di dalamnya itu masih menampakan banget next nanti uh, kita bakal review rumah ini kalau rumah ini udah uh, siap untuk di review oke okay? Semoga kalian suka sama videonya dan semoga bermanfaat buat kalian yang membutuhkan informasi tentang pesawat harapan 4. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Terima kasih.